Presenter Indra Bekti telah menjalani dua kali operasi setelah mengalami pendarahan otak dan pecah pembuluh darah kepala. Kondisi tersebut terjadi pada hari ulang tahunnya yang ke-45. Setelah menjalani operasi, kondisi Indra Bekti kini sudah mulai membaik dan ia sudah bisa bercanda dengan sahabatnya, Indi Barens. Foto yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa Indra Bekti terlihat sedang duduk di ranjang sambil tersenyum lebar. Dia tampak bergandengan tangan dengan Indy Barens yang juga tersenyum. Kondisi Indra Bekti yang sudah membaik ini tentunya menjadi kabar baik bagi keluarga, sahabat-sahabat, dan fansnya. Meskipun sudah bisa bercanda, Indra Bekti masih harus menjalani proses pemulihan dan dipantau oleh pihak rumah sakit. Namun walaupun, foto tersebut menunjukkan bahwa kondisi Indra Bekti sudah semakin membaik dan ia sudah bisa bersikap positif meski harus menjalani proses pemulihan. Hal ini tentu saja menjadi suatu kelegaan bagi keluarga, sahabat-sahabat, dan fans Indra Bekti yang telah cemas akan kondisi tersebut. Kini... Mereka dapat bernapas lega dan berdoa agar proses pemulihan Indra Bekti dapat berjalan dengan lancar dan ia segera dapat kembali aktif seperti semula. Semoga Indra Bekti segera sembuh dan dapat kembali menyapa penggemar dengan tawa dan senyumannya yang khas. Presenter Indra Bekti baru saja menjalani dua kali operasi setelah mengalami pendarahan otak dan pecah pembuluh darah kepala. Meskipun kondisinya sudah mulai membaik. Indra Bekti masih harus menjalani proses pemulihan dan dipantau oleh pihak rumah sakit. Baru-baru ini, istri Indra Bekti, Aldila Jelita, mengungkapkan bahwa ia sempat panik saat melihat kepala suaminya masih diperban. Menurutnya, ia merasa khawatir akan kondisi suaminya yang masih harus menjalani proses pemulihan. Saya panik lihat kepalanya masih diperban. Tapi, dokter bilang itu sudah biasa kok setelah operasi. Jadi, saya coba tenangin diri dan doain aja semoga proses pemulihannya lancar. Ungkap Aldila Jelita saat ditemui di RS Abdi Waluyo, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Meskipun masih harus menjalani proses pemulihan, Indra Bekti terlihat masih bisa tersenyum dan bercanda dengan sahabatnya, Indi Barens. Hal ini tentunya menjadi suatu kelegaan bagi keluarga. Sahabat-sahabat dan fans Indra Bekti yang telah cemas akan kondisi tersebut. Semoga Indra Bekti segera sembuh dan dapat kembali aktif seperti semula. Hmm. Hmm. Ini ngerti sebenarnya gitu. Saya bilang sayang sama lo, tapi lo harus gue sangat sayang sama lo. Ya? Oh. Yeah. I love you too dong Oh iya yeah. <laughs> Coba tunggu ya Gak suka di ruangan ini Pulang biar ada Netflix Aku bisa tiktok -kan ya nanti Kita bukti Coba sampai hari Disini nungguin dulu Apanya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 Gue tuh di sini terus bukti, baru dua hari sih K mm. <er <elves> Udah jangan banyak goroknya Iya, banyak sebanyak tamu ya keluarga aja hmm. jangan ya Jangan <coughs tuh> <tuh>